Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Hasan Mawardi. Kita berbincang tentang tema-tema sehari-hari kita. Pernahkah kita terluka, sahabat-sahabat ngawas, ketika kita luka, apa yang kita lakukan? Mungkin tidak sengaja kena pisau, atau kena duri, atau kejepit sesuatu sehingga ada luka di badan kita. Apa yang kita lakukan, kita-kita kita, salah satu anggota tubuh kita luka? Tentu kita akan mencari obat. Jika luka itu ringan, kita akan berusaha mengobati diri sendiri. Mungkin beli perban atau obat luka yang ada di warung-warung, di toko-toko. Ketika luka itu sangat besar dan Anda tidak sanggup untuk mengatasinya sendiri, maka ketika itu Anda akan datang ke dokter. Anda membutuhkan bantuan pihak lain untuk mengobati luka Anda. Karena tubuh kita ini terdiri dari dua bagian seperti dua belahan mata uang yaitu fisik dan psikis ketika tubuh kita terkadang luka psikis kita pun juga sahabat-sahabat rahimakumullah juga sering mengalami luka batin Paling tidak banyak potensi yang bisa melukai tubuh kita. Demikian juga banyak potensi yang dapat melukai batin kita. Nah, ketika batin kita luka, lalu apa yang sahabat-sahabat ngawes lakukan? Tindakan apa yang kita ambil ketika batin kita, psikis kita merasa sakit? Jadilah Dokter untuk diri kita sendiri, sebagaimana tadi, ketika kita luka di tangan kita, kita akan mencari obat. Kita memiliki pengetahuan, walaupun hanya sedikit, ya. Bagaimana tindakan pertama yang harus kita lakukan ketika kita terluka? Nah, yang harus juga kita miliki, sahabat-sahabat, pengetahuan. Tentang tindakan pertama yang harus kita lakukan ketika batin kita terluka Harus punya pengetahuan tentang ini Dan luka batin tidak kalah penting, tidak kalah bahayanya dengan luka fisik Ketika luka fisik dibiarkan kotor, kena debu, akan ada virus-virus akan ada infeksi, sehingga terjadi pembusukan dan mengganggu organ tubuh yang lainnya yang sebelumnya sehat. Karena itu, luka harus segera diobati agar tidak menular, agar tidak mengganggu anggota tubuh yang lain yang sehat. Demikian juga dengan luka batin. Ketika luka batin dibiarkan, rasa stres cemas depresi yang sudah kita bahas di beberapa sesi sebelumnya ini dibiarkan maka dia akan kotor akan ditambah dengan penyakit-penyakit yang lain virus virus yang lain akan berdatangan dan khawatir luka batin itu akan mengalami infeksi dan mengalami pembusukan sehingga penanganannya membutuhkan pihak lain apa kira-kira penyebab seseorang atau kita mengalami luka batin? Atau contoh luka batin itu seperti apa? Ketika kita menderita, kecewa karena dihinakan atau tidak dihargai oleh orang lain. Ketika hak-hak kita diambil alih secara paksa dengan cara yang tidak wajar oleh orang lain. Maka saat itu kita merasa sakit hati. Atau kita memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu, ternyata hak itu tidak sampai kepada kita. Saat itu kita akan merasa batin kita terluka atau sakit hati. Nah, kenapa kita merasa sakit hati ketika sesuatu yang... Kita harapkan tidak menjadi milik kita, atau tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Salah satu penyebabnya adalah kita terlalu sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terlalu sering melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah. Kita membandingkan punya apa dan mereka punya apa kita membandingkan mereka memiliki warna kulit tertentu, warna kulit mungkin lebih putih, hidung lebih mancung, badan lebih ramping, lebih uh, bagus. Lalu kita melihat diri kita, kok saya seperti ini ya? Apa salah saya? Kenapa saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini? Muka seperti ini, dengan hidung yang pesek, Kulit yang hitam, lalu kecerdasan yang juga tidak secerdas mereka. Apa salah saya? Ya. Dari membandingkan diri kita dengan orang lain, ini berdampak pada mempersalahkan diri kita sendiri. Padahal, apa salah diri kita juga? Kenapa kita mempersalahkan diri kita? Dan... Ketika kita mempersalahkan diri kita, akan muncul rasa benci terhadap diri kita sendiri. Dan ketika rasa benci itu muncul terhadap diri kita, bisa berujung pada bunuh diri atau mengakhiri hidup sesegera mungkin. Jadi kalau diurut, kenapa orang itu bunuh diri? Karena dia benci terhadap dirinya. Kenapa dia benci terhadap dirinya? Karena dia tidak bisa menerima dirinya secara apa adanya. Kenapa dia tidak bisa menerima dirinya secara apa adanya? Karena dia terlalu sibuk melihat orang lain dan tidak melihat kelebihan dirinya. Sahabat-sahabat ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Penyebab kita sakit hati yang lain adalah perfeksionisme. Tema ini sudah pernah juga saya singgung di sesi yang lain. Perfeksionisme itu adalah salah satu dari bentuk gangguan jiwa. Orang yang perfeksionis, dia tidak mau terjadi kesalahan sekecil apapun. Dan ketika diri Anda melakukan kesalahan kecil... Anda tidak mau, tidak bisa memaafkan diri Anda sendiri Dan ini sangat berbahaya Segala sesuatu tidak selamanya bisa berjalan sesuai dengan idealisme yang kita miliki Dan ketika sebuah kesalahan dilakukan oleh diri kita Janganlah marahi diri kita Cukup bos kita yang memarahi diri kita. Kita jangan ikut-ikutan marahi diri kita. Nah, obat untuk sakit hati adalah... Karena tadi penyebabnya adalah tidak mampu menerima diri secara apa adanya, maka obat sakit hati adalah, atau solusinya untuk penyakit hati adalah... Terimalah diri Anda secara apa adanya. Dan ketika diri Anda melakukan kesalahan, maafkanlah diri Anda. Jadilah pemaaf terhadap diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mampu memaafkan kesalahan orang lain, tapi Anda kadang-kadang, saya, teman-teman semuanya, tidak bisa memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Bahkan sebagian orang mungkin akan membentur-benturkan kepalanya ke dinding karena kesalahan kecil yang sudah dilakukan, yang belum tentu dilakukan dengan sengaja. Sayangi diri Anda, jadilah dokter untuk diri Anda sendiri. Walhamdulillahi Alamin, Wa Allahul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.